Inilah kemungkinan lokasi kita nanti Nah itu nanti panggungnya Di gazebo sini nih Nanti panggungnya nih Terus balik ke kiri, di lapangan Lapangan kegiatan mungkin tenta juga di sini semua Tuh, hari ini saya Hari ini kami dengan Indri nih survei lokasi Hah? Ada juga kena kenangan kan?